Apakah USDJP mulai bearish? Secara umum, bias harian pergerakan USDJP pada time frame H1 terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan USDJP tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 114,357 sampai 114,578 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 114,001 sampai 113,747 Sebaliknya waspadai jika harga USDJP terus bergerak ke atas dan menembus level 100 14578 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 114934 sekian analisa forex untuk tanggal 18 November tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi